Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja ya kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini agar kalian bisa saling bertukar informasi dan berinteraksi terkait tentang debt collector lapangan di aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan. Baik ya, kami dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru kembali mengingatkan bahwasanya kami tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Baik ya, pada video kali ini mungkin kita akan membahas sedikit yang lebih berbeda. Terkait tentang banyaknya sahabat-sahabat dan subscriber kita yang hari ini sedang ya terlilit di banyak aplikasi hutang pinjol dan baru-baru ini nama Biorka itu sedang viral ya sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia karena katanya sudah meretas beberapa rahasia-rahasia yang ada di Indonesia dan kali ini Biorka kembali membuat jagat maya heboh karena ternyata Biorka juga Mendengarkan keluhan dari beberapa teman-teman di dunia maya itu terkait tentang aplikasi pinjol Dan pada rilis terakhir dari status yang di oleh Biorka itu Biorka mengatakan ya akan berurusan dengan pinjol Walaupun ini belum jelas ya bagaimana apakah ini memang benar dari Biorka atau yang lainnya. Dan akan kita bacakan beritanya pada video kali ini. Kalian bisa menyimak berita berikut ini. Oke baik ya. Di sebuah laman media elektronik dari lombok Insider. Yang disitu judulnya. Siap-siap Biorka akan retas data pinjol ilegal. Cek ancamannya yang viral di Twitter. Siapa nih yang hari ini sudah saling mention sama Biorka? Apa benar nggak sih Biorka sudah membuat sebuah Pemberitahuan untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Kita pengen baca dulu beritanya ya Dari Lombo Insider Biorka kembali memberikan ancaman Katanya seperti itu Di mana cuitan terbarunya Biorka akan meretas data pinjaman online ilegal Yang kini merambah di tanah air Wow, ya, ini bisa berita bagus atau berita yang bagaimana menurut kalian? Kalau untuk yang ilegal, ini memang dari tahun 2019, 2018 dan sekarang 2022 sepertinya masih tetap eksis dan tumbuh subur dan teman-teman dan saudara-saudara kita masih banyak yang belum tahu bagaimana cara membedakan aplikasi pinjol yang legal maupun yang ilegal. Nanti kita akan bahas lagi. Kita pengen fokus dulu untuk masalah sibiorca ini ya kan. Hal ini yang kemudian membuat jagat maya kembali heboh katanya seperti itu. Secara terang-terangan, biarka akan membongkar adanya pinjol ilegal di Indonesia. Wow, keren ya. biarka bahkan berjanji akan meretas segala data yang dimiliki pinjol ilegal tersebut. Nah, kalau ini gue setuju. Jadi ada perlawanan, ya kan? Selama ini yang meretas habis handphone kalian itu kan ya pinjol ilegal. Nah, ini Biorka pengen meretas semua data-data yang ada di aplikasi pinjol mereka. Baik banget ini ya kalau memang kejadiannya seperti ini. Tapi kan ini juga belum, belum benar terjadi. Dan aku tadi juga... Pengen ngikutin sih belum lihat ya kan Meski demikian hingga saat ini belum diketahui katanya seperti itu Secara pasti apa yang menjadi tujuan utama dari Biorka ini Sementara warganet malah menyetujui katanya Apa yang akan dilakukan oleh Biorka Bahkan hal ini dinilai sebagai sesuatu yang baik Kata dari teman-teman yang di media sosial Nah nama Biorka kini menjadi trending topik di sejumlah platform media sosial Bahkan Biorka yang mengaku dirinya bisa meretas miliaran sistem pemerintah Indonesia kini sudah kembali dengan akun Twitter yang baru. Dan ternyata akun Twitter Biorka yang lama itu sudah di takedown dan akhirnya Biorka kembali lahir dengan akun yang baru. di mana diketahui sebelumnya akun Twitter Biorka sudah dinonaktifkan oleh pihak Twitter. Hal itu dilakukan karena sudah dinilai merugikan berbagai pihak. Namun kini, Bjorka kembali membuat akun Twitter baru pada tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 2 lewat 45 waktu Indonesia Barat, alias dini hari. Sontak, hal ini yang kemudian kembali membuat jagad Maya heboh. Terus ya, pada unggahan cuitannya yang pertama. Biorka langsung menuliskan kalimat gembira Sebab bisa kembali memiliki akun Twitter baru Masih dengan gaya candaan Biorka berharap agar pihak Twitter tidak kembali men-take down akun barunya tersebut Kemudian ya Biorka kembali mengunggah cuitannya pada tanggal 18 September 2022 kemarin Dengan kalimat pinjaman ilegal Wah ini Biorka tahu juga ya Kalau masyarakat Indonesia hari ini masih banyak yang terjebak dengan pinjol ilegal. di mana hal ini seolah menandakan jika aplikasi pinjaman ilegal akan menjadi target Biorka selanjutnya. Selain data dan dokumen pemerintahan Indonesia. di situ Biorka menuliskan ilegal online loan application tweet Biorka. Biorka pun menegaskan apabila dirinya akan menghapus sejumlah pinjol yang tengah menjamur di Indonesia. Wow, ya keren ya, ya kan? Hal itu diketahui dalam unggahannya hari ini tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terus di situ dituliskan in the future I will for all online loan application and delete all data. Jelas, ya kan? Jadi dia mau hapus ini data-data aplikasi pinjol ilegal ini. Lalu benarkah Bjorka akan meretas data pinjol ilegal yang ada di Indonesia? Apa tujuannya? Sementara itu hingga saat ini akun Twitter Biorka yang sudah mendapatkan 8.000 lebih pengikut, sementara ia sendiri hanya mengikuti satu orang dengan nama akun @bjob. Terus ya diberitakan sebelumnya pada awal tahun bulan September 2022 yang lalu, Biorka sudah mengehebohkan jagat maya hingga pemerintah Indonesia, ya kan? Oke, kita nggak pengen ngebahas yang itu gua pengen fokus ya pada permasalahan si Biorka yang katanya pengen meretas aplikasi pinjol ilegal. kalau untuk di aplikasi pinjol ilegal, kalau gua secara pribadi mungkin setuju banget ya, karena memang aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. mereka hanya memanfaatkan situasi kesusahan kita hari ini. Dengan cara menakut-nakuti, menipu tenor dan durasi serta isi dari aplikasi pinjol ilegal tersebut Kalau untuk yang ilegal kita dukung mah Supaya aplikasi pinjol ilegal ini kalau bisa diretas sama si Biorka Terus aplikasinya hilang Data-data debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu hilang Nah pihak aplikasi pinjol ilegalnya kan nggak bisa lagi menagih kalian kalau mereka tidak memiliki data-data pribadi kalian Yang termasuk di dalamnya adalah nomor handphone Dan kita akan menunggu kembali Rilis terbaru dari berita si Biorka ini ya Apakah dia emang beneran mau membantu masyarakat Indonesia Dengan cara men down aplikasi pinjol ilegal dan kita akan tunggu berita selanjutnya Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mungkin video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh